Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ITLensur Dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin channel youtube Hilnya TV Yang pastinya akan memberikan informasi terbaru Terhanya dari tentunya Seputar IT. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa Untuk melalui komen sekelas subscribe -nya, Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi Informasi dan tentunya Seputar IT. Bagi semua, semua yang penasaran inilah penampilan terbaru ITTik hari ini Senin 9 Januari 2023 tahun baru dan juga awal yang baru untuk Ayu dan juga semua tim di Brownies TV. Inilah penampilan cantik ITTik hari ini dan hari ini adalah hari pertama untuk sang matahari Ivan Gunawan hadir di Brownies TV setelah beberapa minggu cuti dan tidak hadir di Brownies TV hari ini Ivan Gunawan tampil dengan begitu pede dan juga begitu bahagia karena melihat perubahan dari hidungnya yang semakin mancur dan pastinya ada beberapa perubahan dalam tubuh Ivan Gunawan yang belum sempurna di pemirsa dan di sini dikabarkan Ivan Gunawan menghabiskan ratusan juta rupiah bakat pencapai M pemirsa untuk Memberikan kesan indah di hidungnya Dan terlihat sekarang kita penggunaan hidungnya semakin Mancung dan buah dadanya sudah dibuang nih. Itulah keinginan Ivan Gunawan agar terlihat lebih majo. Pemirsa dan kita doakan semoga Ivan selalu bisa memberikan hiburan untuk kita semua. Tentunya di Bronis TV. Selain ada empat host kece Bronis TV di sini juga ada beberapa penampilan dari bintang tamu hari ini yang spektakuler dan pastinya sangat ditunggu-tunggu. Hari ini. Ayu Ting dan juga semua tim Kehadiran pasangan selebritis yang sekarang Sedang glowing dan pastinya sedang naik daun di Pemirsa Siapa dia? Beliau adalah Victor Agustiro Dan juga sang kekasih barunya Yaitu Angel yang hadir Di Baronis TV Hubungan resmi mereka sudah diumumkan di salah satu Instagram milik Victor Agustino yang menyatakan bahwa Angel adalah satu-satu jahit yang menerima kekurangannya hingga saat ini. Betapa bahagianya Angel menerima kabar bahwa Victor sudah berani mengungkapkan isi hatinya dan memberikan keterangan bahwa pacar dan juga kekasih hatinya adalah Angel yang selama ini ditutupi dengan inisial A ternyata bukan A ting ting tapi Angel. Saya selalu untuk Victor. Semoga hubungannya bersama Angel, Langgen dan juga bahagia. Kita doakan semoga Tingting tahu Sesuai dengan kriteria dan rasanya menjadi imam yang baik untuk dirinya dan juga keluarga dan Baik Ayu maupun Victor terlihat sedikit tegang karena mungkin sudah lama tidak bertemu Dan baru hari ini mereka bisa silaturahmi dan bisa ngobrol bareng lagi Semoga tali siraturahmi yang pernah terjalin antara Ayu dan juga Victor tetap berjalan hingga kapanpun bahkan doakan semoga Ayu dan juga Victor bisa punya series ya karena dua-duanya memang punya chemistry dan punya kebaikan masing-masing nih pemirsa dan berita mengenai Ayu dan juga Victor yang hari ini bertemu di Brownies TV, di sini ada kegiatan ITT yang tersorot kamera di acara hitanan anak dari Nururah Gerostami dilansir dari akun Instagram Nururah Gerostami, Alhamdulillah berjalan lancar, terima kasih orang baik selalu buat gua dan keluarga terlihat di sini, Ayu Titik berbaur dengan semua masyarakat yang ada di sana tanpa canggung. Ayu Titik terlihat, dan juga berdendang bersama dengan para masyarakat yang hadir dalam acara hitanan saya Saat untuk Ayu yang selalu bisa memberikan kebahagiaan untuk semua orang. Dan selanjutnya juga masih mengenai Ayu Tinting yang terlihat sangat cantik. Di sini adalah proses pengambilan gambar dan juga video saat wasahan meluncur. Terlihat di sini Ayu Tinting terlihat sangat segar dan pastinya sangat cantik nih pemirsa Dan selalu untuk Ayu Tinting semoga semuanya diberikan kelancaran dan semoga tahun ini adalah tahun keberuntungan untuk Ayu dan juga keluarga. Indah panjang umur dan semoga Ayu selalu bahagia. Amin ya Selamat, semua, selamat menikmati Informasi yang mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah Semoga tayangan mimin dapat Memberikan informasi yang bermanfaat Untuk sahabat semua di rumah Jangan lupa dukung terus channel ini Dengan cara like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi Terhangat tentunya seputar ITV Mimpin akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh you